Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya warga Ponoa pastinya bahagia banget ya Karena vitamin selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Apalagi di malam minggu, Masya Allah banget ya banyak sekali full vitamin Kita lihat para yang di kabar yang pertama Ini saat Bunda Lesi Kejora tiba di bandara Langsung disambut Masya Allah banget ya Abang L juga ikut Papa B juga ikut bersahabat ya Dan tim Leslar Entertainment Juga ikut Tentunya bareng Leslar Masya Allah banget ya tadi sore sudah tiba di Bandara di Kota Lampung Masya Allah banget mudah-mudahan BBL dan keluarga Serta tim selalu diberikan Kesehatan dan apapun yang dilakukan Selalu lancar dan sukses Amin, kita juga salvuk banget ya Dengan Abang El yang lagi digendong oleh Papap Bilar Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa Kita lihat bersahabat ya Masya Allah, Abang El digendong oleh Papap Dan ada sebuah kalimat yang diposting oleh Ibu Riana Selamat datang cucu Siti Sayang BBL lagi digendong papapnya Rizky Bilar Masya Allah bahagia sekali ya Pasti warga kurwa mesem-mesem nih Melihat vitamin yang sangat membahagiakan Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Wow disambut Leslar family udah sampai Lampung katanya tuh, Alhamdulillah sudah tiba di Lampung Dan pastinya bakal ada kejutan yang sangat luar biasa Pasti, Bunda Lesti akan bernyanyi. Tentunya, kita selalu menunggu kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kita. Kemudian, persahabat kita simak di sini. Ada momen spesial yang bikin ngakak banget ya di vlognya Lesti Entertainment saat Papa Bilar bertanya dengan salah satu bapak-bapak yang ada di istana. Apa bedanya tahu pedas sama tahu jelektat Dan kita salpok banget ya dengan bapak-bapaknya sambil memegang HP Dan suruh Bapak Bilar minggir persahabat ya Karena ingin foto Bunda Lesti Ini bikin sontak ngakak banget persahabat ya Ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia Kali ini Bapak-bapaknya berani banget persahabat ya Sampai suruh Bapak Bilar geser karena ingin foto Bunda Lesti kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun sahabat doktering underscore leslar. Gue sebut si bapak ini pak kumis yang pemberani, tapi kok dilihat-lihat mirip Oji ya katanya tuh. Aduh, Masya Allah banget ya. Kalau diperhatikan sih, memang mirip banget dengan Oji nih persahabat ya. Ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Kemudian juga persahabat ya ada momen yang sangat membahagiakan Kita terharu nih persahabat ya saat Bunda Lesti tiba Masya Allah langsung disambut dengan hangat oleh ibu angkatnya Ibu Riana Masya Allah bahagia terus untuk Leslar Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan attitude memang luar biasa dari Leslar ya Yang selalu mencontohkan adab kepada yang lebih tua kita semakin kagum dan semakin bangga dengan idola kesenangan kita selalu ya bang Boril sigap tuh untuk selalu menjaga idola kesenangan kita dan kita lihat juga nih ibu Riana bertemu dengan abang eh ya langsung dicium masya Allah sehat terus untuk keluarga Lesnar kita semakin bangga banget ya dengan idola yang tentunya banyak orang-orang baik yang selalu tulus mencintai dan mensupport Lesti dan Mila. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya dan pastinya kabar baik berikutnya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Lestlar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih.